cik cik cik balik lagi bersama VOC spin hari ini kita akan review game sweet bonanza ya seluruh hari ini kita bawa modal 120 eh 150000 kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini langsung gaskan aja kita main barbar -bar di per 4800 double check nggak usah aktif kita langsung gaskan di 20 quick pengen oh kita main di mana kita main di Retro Slot Bosku situs slot tergacor tersolid santai aja dunia akhirat di sini WD berapa pun pasti dibayar Bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua ya seluruh apa itu eventnya event bonus new member 500% khusus slot saja ya, suruh jadi jika kalian depo 100.000 otomatis saldo landing jadi 150.000 untuk cara rules nya juga mudah tuh kalian tinggal daftar dengan referral kita dan langsung gas kena aja depo dulu 100.000 ya seluruh ya dan untuk cara klaimnya juga mudah kalian di jika sudah saldo depo sudah masuk kalian tinggal left data aja untuk ya, untuk klaim bonus member 500 persennya ya nah ya yuk untuk uh, untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ini langsung gaskan aja kartu perlambar ribu untuk lingkat eh ya terosot untuk link gacornya saya sematkan di pin komen di pin komen juga tersesat ya link komentar grup tele di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini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 Pola gacor hari ini, khususnya pola gacor Olympus hari ini, lur. gak bisa ya, paling lah. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Belum ada tanda-tanda hai, hai, hai, mantap nih yuk sweet bonanza kasih-kasih manismu kita turun berapa 1200 kita coba buy dulu ya seluruh ya. Kita coba buy di 1200 semoga kita dikasih ledakan-ledakan mantap yuk kita lihat dan saksikan bersama. dong Aduh. Cuk, semangka. Mantap. Jelly pink jadi, jelly biru jadi. Waduh kali 10 lagi dong. Sisang jadi lagi dong perkaliannya. Hmm, lumayan ya itu. 35.000 kali. Dua puluh enam sembilan auto, auto, auto, JP, JP mantap, bos, wow, Ayo dong lagi semangat mantap nih ya. balon perkaliannya malah juga ada tuh lumayan sebenar an nih apakah cuma pecah-pecah sekali doang ya seluruh ya kita lihat dan saksikan bersama nih bos tuh lagi dong Cili biru buruk perkaliannya dong lagi dong 3000 kali dan lumayan lah ya 27-an lah ya 28.000 lumayan-lumayan 950 yuk naikin sejuta dong naikin sejuta pas dong Ayo dong ayo udah aduh semangka jadi anjing lagi dong semangka aduh hijau biru aduh lumayan so, ya surya enam ribu kali 25 lumayan 153 ya lu satu juta lebih nih bos lumayan lumayan lumayan kita dapat centak centak senpak tunal cuy enom nih kelas nih kasih kasih kasih lah udah. Jadi bilang, lumayan lah ya, sore ya, sama 6.000 lah ya, lumayan 1,1 juta sih ya tuh. Kita udah profit-profit mantap nih sebenarnya ini kesempatan WD ini, video yang sangat bagus cuy. semoga kita naik bet lagi, kita coba cari free spin lagi ya. Dan buat teman-teman semua ya dipantul like comment, subscribe nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh. Biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi.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 share-share teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi info slot yator hari ini khususnya info slot yator sweet one hari ini pastinya ya bosku Aduh duduk sebenarnya ini kesempatan WD coba bisa kita gaskan WD cuma ya target aja lah ya seluruh kalau turun di bawah sejuta kita langsung gaskan WD kan saja ya seluruh kita putar pelan-pelan dulu kali aja kita dapat free spin free spin manis-manis lagi ya seluruh ya maka aja yuk jeli biru Aduh, satu lagi itu nanggung nanggung seribu nanggung Cuk pisang dulu Aduh pisangnya pecah ya Uduh lumayan nih jeli ping pecah mantap yuk jeli biru pecah Aduh kita mau coba hmm kita geser di manual ya kita turun back. kita tabui aja apa ya kita 120.000 lah ya seluruh biar genep nih syukur dikasih naik kalau pun ya kita bisa WD sejuta gitu loh ya Ayo. Hmm. Aduh, mau lima lolipop kah? 3. Lumayan nih. Ayo. Kasih-kasih kasih, kasih, kasih lang jbjb manis manismu sweet banget anjing. Ayo. Lapar kan udah, Aduh. Belum ada tanda-tanda pecah-pecah nih, Bos. Pecahin dulu. Lah itu tuh, jeli biru jadi. aku kurang satu ternyata jeli biru cuk. Aduh, du du deg-degan nih itu ya kan kalau dibu ini kayak gini nih geduk-dekan ini ini yang bikin deg-degan parah nih bos ini yang bikin dek deg-degan parah nih anjing mana lagi pecahnya Cuk? mana pecahnya ini Cuk? enggak oh, ada 14.000 juang ya udahlah ya seluruh kita langsung gaskan WD kan saja karena kesempatan WD sudah terbuka luas kita langsung gaskan WD kan saja Yesus ya, ingat Yesus ya, lagi ada kesempatan WD WD kan saja saya Viotespin pamit undur diri bye-bye slur salam Jack